dikatakan stabil atau bertambah. Namun di Asia Tenggara, harimau berada dalam krisis dan menghadapi penurunan jumlah. Dilaporkan ada sekitar 3.900 harimau yang sekarang hidup di alam liar dan banyak lagi di penangkaran. Meski harimau di alam liar memiliki gelar sebagai raja rimba, namun musuh terburuk harimau sampai saat ini adalah manusia. Dengan banyak orang membunuh mereka untuk tulang mereka, yang digunakan dalam obat-obatan Cina dan untuk kulit mereka, yang beberapa menjadikannya karpet Harimau juga dikenal sebagai kucing terbesar Harimau berukuran seperti singa tetapi sedikit lebih berat Beda subspesies harimau memiliki karakteristik yang berbeda juga Pada umumnya, harimau jantan memiliki berat antara 180 dan 320 kg Sementara harimau betina berbobot antara 120 dan 180 kg Panjang jantan antara 2,6 dan 3,3 meter. Sedangkan betina antara 2,3 dan 2,75 meter. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di antara subspesies yang masih hidup, Harimau Sumatera adalah yang paling kecil dan harimau Siberia yang paling besar. Loreng pada kebanyakan harimau bervariasi dari coklat ke hitam. Bentuk dan kepadatan lorengnya berbeda-beda subspesies satu dengan yang lainnya. Tetapi hampir semua harimau memiliki lebih dari 100 loreng. Namun untuk harimau Jawa sendiri yang sekarang sudah punah, kemungkinan memiliki loreng yang lebih banyak lagi. Pola loreng unik setiap harimau, dapat digunakan untuk membedakan satu sama lain, mirip dengan fungsi sidik jari yang digunakan untuk mengidentifikasi orang. Bagaimanapun juga, metode pengidentifikasian yang disarankan terkait kesulitan untuk merekam pola loreng pada harimau liar. Sepertinya fungsi loreng adalah untuk kamuflase, untuk menyembunyikan mereka dari mangsanya. Berbicara tentang harimau, belum lama ini sebuah video unggahan at video underscore online 17